Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan Memberikan tutorial Akan memberikan Tutorial Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memantau atau cara mengakses ya cara mengakses eh, router atau modem layan dari sisi server atau dari rumah jadi para pemain nanti tidak perlu turun ke lokasi atau pergi ke rumah pelanggan jika ingin melakukan eh, setting misalnya pelanggan ingin atau mau diubahkan sandi sandi WP-nya ada nih pelanggan pun Pak minta tolong dong ya, gantikan sandi WP saya nah, jadi nanti para pemain atau pemilik usaha RTWNet, khususnya khususnya untuk yang cukup di depan komputer anda bisa mengakses ya anda bisa mengakses klien anda contoh kita buka Winbox kita buka Winbox dengan klik dua kali nah ini saya akan buka ini klien pocah saya Nah ini untuk yang rumahan Misalnya uh, Saya contohkan Mana ya ini Yang pakai ketoling N200 soal Saya menggunakan berbagai macam ada ya di remote address. Nah, di sini ada IP remote address. Ya, IP remote address di copy. Nah, setelah di copy, eh, buka browser Anda, nah, tempel di sini. Sembilan Nah, baru ditambahkan port sembilan, nah, dua cara sembilan, cara 2 titik2 tambahkan titik 2, setelah itu port modem bawaan router kita peroleh 200.4 yaitu 8080 nah, saya pakai port bawaan modem dua puluh sembilan, jadi setelah itu kita untuk melakukan pencarian nah maka halaman login router klien ini sudah bisa kita akses kamera, kamera. sudah bisa kita akses dari rumah Setelah ini, kita masukkan uh, usernya admin dan passwordnya. Admin juga ini bawaan asli, router ya, belum diganti. Baru kita masukkan verifikasi kodenya: 2F, 2F00. Setelah itu kita login. Doa, eh, posung-posung. Password error. Oh, berarti password yang salah. Oke, isi ulang. bisa kita akses inilah eh, tampilan, tapi kita jangan sekali-kali melakukan setting ya. jangan melakukan setting dari halaman ini tapi kita fokuskan atau biasakan diri menggunakan ini supaya apa supaya eh, setting poceran tidak rusak. Buat setting poceran tidak rusak Yaitu filanya eh, nanti. Di sini sudah bisa kita akses modem klien yang jaraknya dari sisi server ini sekitar satu kilo dari sisi server. Di sini kita bisa pantau yang terhubung adalah dua HP untuk pribadi. Dan di sini enam perangkat untuk ya, artinya dia konek ke sinyal kewacaran. Jadi pelanggan yang menggunakan kewacaran ada enam pada saat ini. Enam HP. Ya. Dan ini dua HP untuk ke sinyal pribadinya yang menggunakan password artinya tanpa potongan. Ini cara kita memantau jumlahnya. Nah, ini untuk kita cek eh, tipe HP pelanggan. Nah, ini. ini khusus yang pribadi. Akhirnya yang menggunakan password atau menggunakan potongan. Nah, ini berarti kita bisa lihat dengan MAC address-nya 2 ya berarti Huawei, Huawei Nova sama MAC address-nya 54 berarti Galaxy J 30 nah, jadi inilah tipe HP pelanggan Boleh. nah merasakan permintaan tadi pelanggan itu mau diubahkan password-nya nah, kita klik ke maka ini nama WP pelanggan dan ini password pelanggan saat ini nah, jika ingin kita bantu mengubahnya tinggal kita hapus nah terus kita tulis password yang diinginkan setelah ini baru kita klik maka, modem pelayan itu akan melakukan restart di sana. Dia mati dan hidup kembali. Nah, setelah dia hidup kembali, otomatis HP yang terhubung di sana terputus. Kenapa terputus? Karena passwordnya sudah diubah. Maka, HP pelanggan tersebut harus kembali menggunakan password baru. Baik, demikian cara merimod dan mengganti sandi atau password pada router klien di sisi tanpa harus turun ke rumah belakang baik demikian baik demikian demikian yang bisa ada pesan masuk mas zul mohon untuk saat ini bila ada pertanyaan kalau dibuatkan video tutorial dan lain silakan tulis di kolom komentar. Wassalam. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.